Sebaliknya waspadai jika harga USD/CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.26732 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.27084. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212